Baiklah para sahabat untuk menemani santai bagi kalian saat ini panggimina kami menyuguhkan info-info menarik dan terbaru mengenai Lesti dan Rizky Pilar tentunya di gambar pertama persahabat kita tahu dengan kabar spesial dari BBL. Nih, kita lihat video Abang Fatih dulu biar makin semangat persahabatnya ya Di hari Jumat yang penuh berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita semuanya Diberikan kemudahan dan kelancaran, amin BBL makin umbul makin pinter, makin sol dan pastinya makin ganteng banget ya Yang selalu menjadi penyemangat kita semuanya dan untuk berikutnya juga persahabat ya Kita lihat nih ada postingan video yang diunggah oleh Papa Bi semalam Walaupun promo persahabat ya Tetapi ini cute banget Alhamdulillah promonya Ini langsung bertiga Masya Allah Papa Bi, Bunda Lesti mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia Mudah-mudahan ya Idola kesengan kita selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Amin Melihat senyum mereka membuat kita Ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan, masya Allah. Kemudian, juga bersama kita lihat ya, di sini ada momen spesial di acara anniversary MS Glow yang ke-6 tahun, Bunda Lesti tampil sangat begitu cantik. Tampil elegan masya Allah, Bunda El ya. Penantian yang selama ini yang ditunggu oleh warga Kono akhirnya muncul juga. Bunda L kembali tampil. Bunda Lesti kembali memberikan kejutan spesial untuk warga Konoha. Semoga Bunda L memberikan karya terbaru, memberikan karya terbaik. Kita yakin bahwa Leslar akan bangkit dengan semangat yang baru. Pastinya, amin. Kita lihat juga berselamat, ya, keseruan semalam nih di acara anniversary MS Glow yang ke-6 ini. Masya Allah, banget ya, Bunda El memang selalu menjadi pusat perhatian tampil cantik banget ya bersama Kak Sandi juga Masya Allah bersama Kak Maharani juga ini ada foto dengan Kak Loli juga Masya Allah banget ya Mudah-mudahan banyak orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kesayangan kita Berkah barokah untuk Bunda El Mudah-mudahan Bunda El juga selalu lancar Apapun segala urusannya Amin Kemudian kita lihat juga bersahabat Di Unggani guysnya Kak Rivi. Ternyata BBL lagi diasuh oleh Kak Rivi semalam Masya Allah Abang Fatih Sehat-sehat Yana Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua tanti hantinya doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar family Dan selanjutnya juga bersama ya kita lihat ada cedukan spesial Saat Papa B bola bersama tim Toba Boys ya semalam Papa Bilar menjadi komentator Kita lihat bersama ya Masya Allah Papa B memang terlihat sangat ganteng sekali nih Masya Allah luar biasa bapak abang L ya kita selalu mendoakan yang terbaik kita selalu support dengan tulus idola kesayangan kita bapak B semalam tentunya beda acara ya dengan bunda lesti bapak B setelah meeting langsung main sepak bola dan kita lihat juga persahabat ya, Papa B di sini menjadi komentator karena tidak bisa melanjutkan permainan. Dikarenakan Papa B semalam juga tentunya cedera kaki. Persahabat ya, kita lihat nih Papa B saat cedera kakinya. Minta doanya juga persahabat untuk warga Konoha, mudah-mudahan Papa B selalu diberikan kesehatan dan cepat pulih ya untuk cederanya. Insya Allah, mudah-mudahan Papa B selalu dilindungi, selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Elin Nurwalina mengatakan, Dede Lesti cepat jemput suami kesayangan cedera, semoga cepat sembuh bilar. Amin. Doakan saja yang terbaiki ya. Kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya. Dari akun Instagram, Asgaranita mengatakan ya Allah, Papa Bi harus bener rehat dulu dari bola. cedera terus menerus bang Bi. Rizki Bila, tuh banyak sekali ya yang perhatian Papa Bi diminta untuk istirahat dulu dari main sepak bola katanya tuh. Mudah-mudahan ya Papa Bi selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Kemudian disimak juga persahabat, ada cidukan yang spesial banget nih wallpaper HP-nya Papa Bi. Wow, ini cute banget persahabatnya, masya Allah. Luar biasa. Kita lihat juga bersama ya, tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun indah5644 mengatakan, Dulu bilang nih, Lesti itu sekarang lebih sayang sama BBL. Lihat aja HP-nya, semua gambar si L. Ternyata papinya juga seneng banget lihat kalian. Semoga bahagia selalu. Amin. Masya Allah banget ya. Ini wallpaper yang sangat cute banget. Ada foto abang Fatihnya, masya Allah. Kita lihat juga, per sahabat, untuk selanjutnya di sini ada momen saat diwawancara. Nih, para ya, bikin ngakak banget ya dengan aksi lucunya Papa Bilar saat diwawancara. Pertanyaan pun beragam dilontarkan oleh wartawan ya, kepada Papa B, salah satunya pertanyaan mengenai BBL. Sudah bisa bilang apa, katanya tuh, pertanyaan buat Papa B. Dan gercep spontan banget ya, Papa B menjawab, sudah bisa bilang wawan, katanya tuh. Aduh, ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia, Masya Allah Papa Bilar. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia. Rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah, dan semoga selalu rukun, amin. Iya, rubahlah, alamin. Dan pastinya, sahabat kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar tentunya. Ini dulu informasi di ini, bagaimana tanggapan kalian selaku berkomentar. baik menuju terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.